Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Hexney. Pada kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang mengapa nama channel aku Hexney. Baik, kata-kata hex aku buat karena aku pernah menonton channel luar negeri dan terdapat kata-kata hex dan seterusnya. Aku ambil kata-kata hex, kemudian kata-kata ne Aku ambil dari game Minecraft Karena di dalam game tersebut, Ada yang namanya, Nether portal. Jadi aku ambil kata-kata, Ne. Seperti itu. Dan jika digabung, Adalah, Hexne. Seperti itu. Dan, Untuk ilustrasinya, Atau jika diilustrasikan, ke dalam bentuk orang adalah orang luar negeri yang sedang bermain minicraft. Kemudian masuk ke dalam nether portal. Seperti itu. Dan semoga kalian tidak penasaran lagi nama teksnya itu karena apa. Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam. Salam semuanya. Salam, teknologi, salam, salam, salam, semuanya.